Oke, okay. okay. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad bin Muhammad Tengak. Tengak. Tengak. Tengak. Tengak. Tengak. Tengak dan menyampaikan permohonan maaf kepada semua umat Islam. Tengak. Tengak. kepada Nabi dan kepada para ulama, dimana dalam fitnah postingan sosial media yang sudah menyebar kemana-mana sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam. Saya mengakui bahwa tindakan tersebut saya merugikan dengan pernyataan ini. Saya meminta maaf kepada semua umat Islam dimanapun berada dan saya berjanji akan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak akan mengulanginya lagi Demikian surat per... peringatan permohonan maaf Dengan sebenar-benarnya Tanpa ada paksaan dari manapun nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti sudah kata-kata ulama doang Yang dihina kapan Habib? Enggak apa-apa Yang habibnya dibilang Kasa Dayana ke keluarga saya minta maaf sebesar besarnya seluruh umat Islam di mana yang dari PLW pilih dari saya juga atas nama ketua RW 08 meminta maaf keseluruhan warga umat Islam seluruh Indonesia mohon maaf pada warga saya yang telah melakukan tindakan mencuit di sosial media Mohon maaf dengan 1000 Mohon dimaafkan warga saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Alhamdulillah uh, Berarti pada hari ini Tanggal, tanggal 4 Februari 2023 uh, Kita Dari pecinta Rasulullah SAW, Masyarakat uh, Yang ikut serta Dalam sakit hatinya mendengar melihat cuitan daripada Muhammad Fikri, alhamdulillah pada hari ini sudah datang ke keluarga dan juga telah ya, diselesaikan secara keluarga. mudah-mudahan menjadi eh, satu gambaran buat kita agar senantiasa baik keluarga, keluarga dan juga segenap umat Islam. Ya, baik saudaraku, uh, tadi sudah kita lihat bersama ada video ya dari adik kita ini, ini masih bocah ya, masih bocah yang asal membuat cuitan status di media sosial yang di situ adalah penginahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dan oh, tokoh ulama. Nah ini kalau kita lihat fenomena seperti ini, ini bertanda bahwa... Ya, sebagian generasi bangsa Indonesia yang masih remaja ini ya bisa jadi terpengaruh hal-hal negatif karena di media sosial. Apalagi banyaknya berita atau info-info hoax yang berseliweran di media sosial. Nah, bisa jadi salah satu sumbernya dari situ yang bisa merubah cara berpikir generasi bangsa. Ya. Jadi, kepada sahabatku, apa yang dilakukan oleh adik kita ini, bocah ini, ini kan masih bocah, masih kecil. Inilah menandakan terkait masalah adab, etika, sopan santun. Kadang, saya juga biasanya main di TikTok, di, di YouTube, Remaja-remaja ini kadang sebahagian ya, ada yang membuat status ini tidak melihat, tidak pandang bulu yang dia aja itu berbicara itu siapa, orang tua ke apa siapa, oh asal masuk. Nah, inilah etika adab Ini tergusul Di pentingnya pendidikan akhlak. Apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizieq terkait revolusi akhlak yaitu untuk aslak dulu saya waktu masih kecil ya kita ini anak-anak diajari bagaimana kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua berbicara kepada orang yang kita hormati bahkan kita lihat di depannya pun terkadang kita menunduk diajari pegang lutut dan sebagainya dan itu ada manfaatnya Makanya kan itu kehidupan itu terbawa sampai sekarang yaitu menghargai orang lain apalagi yang lebih tua nah sekarang saya lihat ini dengan perkembangan media sosial yang begitu pesat ya dengan banyaknya berita-berita hoax dan sebagainya ini yang berbahaya itu bisa merubah pikiran akhlak seseorang maka itu kepada sahabatku semuanya di sini saya hanya bisa berpesan ya mengajak agar lebih bijak lagi memanfaatkan media sosial itu ya, ini kawan yang kedua ini sekarang ini sudah masuk ke tahun-tahun politik, ya, termasuk capres, ya, calon-calon presiden sudah mulai bermunculan. Di sini saya hanya bisa juga berpesan kepada sahabatku, jikalau terjadi perbedaan, ya, dalam mendukung capres, silakan itu terjadi, jangan putus silaturahmi kawan. Karena jika saudara memutus tali silaturahmi hanya karena beda-beda beda pilihan, uh, capres itu sama saja, itu sama saja memutus sebagian rezeki kita. Jadi kepada saudaraku tetap jalin persatuan ya persaudaraan. Nah, Mudah-mudahan tidak tergulang lagi ya apa yang dilakukan oleh adik kita ini yang masih remaja ya, tidak terikut-ikut, ya apakah hanya karena mau viral dan sebagainya? Akhirnya kan didatangi, akhirnya seperti ini laginya dikenalnya negatifnya. Nah, ini juga tidak bisa lepas daripada pendidikan, ya pendidikan akhlak Nah, ini pentingnya. Maka kepada saudara-saudaraku juga yang sering buat konten-konten di Youtube, di media sosial. Janganlah suka menyebar berita-berita fitnah, berita-berita hoax, ya yang mengandung unsur kebencian di dalamnya. Karena ini bisa mempengaruhi, ya cara berpikir seseorang yang menonton itu. Apalagi remaja-remaja kita yang masih masih putih polos. Kalau kita warnai mereka dengan warna kebencian, ya menyebar fitnah hoax, maka itu akan merusak generasi masa depan bangsa Indonesia. Ya. Ini kawan yang bisa saya sampaikan, dan mari kita tetap saling, eh, ya senantiasa saling mengingatkan untuk kebaikan, agar tidak terpleset. Atau tidak melanggar undang-undang IT khususnya di media sosial. Demikian kawan, tetap semangat Menuju bersama bangkit menuju Indonesia Raya yang merdeka 100%. Entari harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.